Baiklah persahabat Leslar, dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini Tentunya Bang akan memberikan informasi terbaru persahabat yang sebut tadi dolar kita Ke kabar pertama, ada kabar spesial bahagia untuk kita semua warga Konoha Yang mana ini kabar langsung dari Antv official Di akun Instagram Antv persahabat yang menginfokan acara cinta abadi Leslar yang akan hadir hari minggu nanti ini ada perubahan jadwal jam tayang persahabat yah tentu tayang lebih awal jam 13.30 waktu Indonesia Barat tepatnya jam setengah 2 siang persahabat yah Masya Allah akan tayang lebih awal yuk kita dukung kita harus kompak selalu mensupport karya-karya terbaik dari dalam kita dicatat jamnya biar kalian tidak ketinggalan biar nggak terlewat persahabat ya untuk selalu menyaksikan kejutan-kejutan spesial bahagia dari idola kesayangan kita dalam acara cinta abadi Lesnar tetaplah setia bersamaku setiap hari minggu persahabat ya mulai hari minggu nanti jam 13.30 waktu indonesia barat hanya di AMTV ada kalimat konsen info yang dituliskan dalam postingan tersebut, Cinta Abadi Leslar tetaplah setia bersamaku. Setiap minggu jam 13.30 waktu Indonesia Barat, Lovers dan Leslar Lovers Buat kalian yang penasaran, sama keseharian didalasi kejora dan kakak Rizky Bilar. Setelah menikah, jangan ketinggalan nonton Cinta Abadi Leslar tetap setia bersamaku. Catat ya, mulai minggu ini, Cinta Abadi Leslar... Tetaplah setia bersamaku, tayang setiap minggu jam 13.30 waktu, indonesia Barat hanya di antv tepatnya jam setengah dua siang persahabat ya. Hari segi Bilal masih ke juara. tentunya kita harus selalu mendukung yang terbaik untuk mereka. Tetap solid dan tetap kompak. Dalam postingan tersebut banyak dibanjiri komentar, banyak respon yang sangat positif. Dari akun Leslar Kendari 01 mengatakan, Alhamdulillah, semoga episodenya panjang, Amin. Doakan saling terbaik persahabatan dan kita lihat ada komentar lain diberikan dari akun Instagram Idan Skor 01 mengatakan, Papa Bibi Bunda Dedek Baby bahagia terus lebih dari selamanya cinta abadi Leslar, Masya Allah, luar biasa dukungan. Yang selalu diberikan dari fans sejati untuk idola kesayangan kita Dan kita berharap juga bersahabat ya Mudah-mudahan episode cinta beli Lesler tetap panjang dan bisa tayang seminggu dua kali Yuk kita doakan saja mudah-mudahan ada kabar baik dan kejutan bahagia Yang selalu diberikan oleh idola kesayangan kita ke kabar berikutnya persahabat ada kabar terbaru dari Pub Dance yang mana Pub Dance mengunggah sebuah postingan foto terbaru nih bersama orang-orang Turki ya Masya Allah tentu Leslar keluarga besar ini berada di Rosini Turki persahabat ya tepatnya di toko baju yang ada di negara Turki Masya Allah luar biasa nih kayaknya sepertinya mau belanja nih persahabat ya doakan selalu yang terbaik untuk idola kesayangan kita dan kita lihat juga di kolom komentar Banyak tanggapan Banyak respon yang diberikan Dari akun Instagram Ufiana 0112 Papa Daniel memang the best Masya Allah banget ya bersahabat. Dan kita lihat juga Komentar lain diberikan dari akun Asila, Anaskar Labiba, Mau dong Pak beliin jaket, katanya tuh Masya Allah <tuh -tuh. tuh -tuh>. Doakan saja mudah-mudahan Kita mendapatkan kejutan bahagia Dari idola dan keluarga besar Lesti dan Bilar dan kita lihat juga ig igresnya terbaru pop dance ya Masya Allah banget nih kita lihat tuh eksis banget ya pop dance, Selalu saja tampil beda Luar biasa dengan orang-orang baik Dengan orang-orang hebat yang ada di negara Turki Dan kita lihat juga kemungkinan berikutnya Ada kabar terbaru yang kita dapatkan persahabat ya tuh cedukan vitamin manja yang kita tunggu-tunggu walaupun blur Tentu kita merasa bahagia persahabat ya Dengan idola kita Alhamdulillah diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, dan diberikan kelancaran untuk liburan Baby Moon Les di Bilar di Turki Momen ini diunggah kembali oleh akun Leslar 0501, kalimat caption pun dituliskan Penampakan papa dan bunda Baby Al hari ini meskipun ngeblur gak apa-apa lah daripada gak ada katanya tuh, <tuh> The best banget persahabat ya Tentu kita doakan saja mudah-mudahan kita mendapatkan cirugan vitamin yang lebih cute, yang lebih ungu, yang lebih romantis persahabatan. Stay tune terus di channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya. Ini dulu informasi di sore hari ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bagaimana terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.